Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan dibanyakin rezekinya. Amin. Jumpa lagi dengan saya di sini di channel Bengkel. 27. Di sini, saya akan mengajak kalian untuk lebih dalam mengenal tentang mesin dua tak. Bagaimana cara kerja mesin dua tak? Prinsip kerja mesin dua tak yaitu langkah hisap dan kompresi terjadi ketika piston bergerak dari titik mati bawah (TMB) ke titik mati atas. TMH campuran udara dan bahan bakar masuk ke poros engkol dan dimanfaatkan pada langkah kompresi. Kedua tahap ini terjadi dalam satu langkah. Lalu apa saja komponen motor dua tak? Tapi sebelum kita lanjut, baiknya kalian tekan tombol subscribe-nya, lalu tekan tanda loncengnya, like, dan komen di bawah kolom komentar. Terima kasih. Beberapa komponen mesin dua tak. 1. Blok mesin. 2 head silinder, 3, piston 4, batang piston 5, poros engkol 6, intake port 7, exhaust port 8, transfer port kenapa disebut mesin 2 tak motor bakar 2 tak adalah mesin pembakaran dalam yang dalam satu siklus pembakaran akan mengalami 2 langkah piston berbeda dengan putaran 4 tak yang mengalami 4 langkah piston dalam satu kali siklus pembakaran meskipun keempat proses intake kompresi tenaga dan pembuangan juga terjadi kenapa mesin dua tak menggunakan oli samping tanpa oli samping gesekan antar komponen di mesin jadi meningkat dan bisa mengakibatkan piston macet dan blok silinder baret apa kelebihan dari motor dua tak selain itu keunggulan mesin dua tak terletak ditarikannya yang jauh lebih responsif dibanding mesin empat tak karena hanya terjadi dua siklus untuk menghasilkan tenaga makanya mesin dua tak akselerasinya lebih cepat dibanding empat tak apa kekurangan dari motor dua tak mesin dua tak boros karena hanya membutuhkan dua gerakan piston turun dan naik buat menghasilkan tenaga jadi otomatis proses masuk bahan bakar ke ruang satu silinder lebih cepat sehingga membutuhkan asupan bahan bakar lebih banyak selain itu kekurangan lain dari mesin dua tak suhu mesinnya cepat panas Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bisa berguna dan bermanfaat, terima kasih.